Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, anggota atau para talent di Baron Sport Ag Agency. Hari ini kita akan mengundi door prize bulan Desember, di mana kita akan menentukan tiga pemenang hadiah masing-masing 200 ribu rupiah. Langsung saja kita cek. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah mengisi ya nama-nama yang sudah mengisi, tapi ini ada beberapa yang tidak mencantumkan uh, nomor e-walletnya, misalnya time, Dana, tapi oh. tidak dicantumkan nomor, nomor dananya. Jadi kalau menang nanti saya akan susah nih mengirim ke mana, ya? Atau ini spotlight. Nah, kita akan masukkan ini ke uh, kota undian. Nah, namun di sini uh, saya akan mensortir dulu agar satu akun hanya satu kali eh, kesempatan. Ini ada yang mengisi dua kali, kita hapus-hapus dulu. Oke. Okay. Di sini Arul Raya Binspot Galaspot Invest Bola Matchspot Like Time Oke, okay. langsung kita undi untuk tiga pemenang hadiah berperas bulan Desember Bismillahirrohmanirrohmanirrohim kebenaran pertama Zidari Sport Pemenang ke-2, spot time. Pemenang ketiga 3 pan -molen 58. Tapi kita cek dulu, apakah benar aktif day-nya lebih dari 15. Kita cek. Kita cek kita cek dulu Zidane's 31 puluh active day spot time spot time 29 puluh active day kemudian Van Molen Van Molen Van Molen dua puluh active day oke tidak ada masalah sudah benar. Dan dan untuk e, untuk pemenang dua hadiah yang full aktif D dan terbanyak posting karena di sini hanya dua akun yang aktif D-nya full 31 maka otomatis Kedua akun inilah yang menang, yakni Narvinza dan Zidane Sport. Berarti, Zidane Sport mendapatkan dua hadiah: hadiah door prize dan hadiah keaktifan dan postingan terbanyak. Jadi, saya ungkan lagi untuk door prize Zidane Sport, sport time, dan Van molen, sementara untuk hadiah keaktifan dan akun yang terbanyak posting itu. Karena hanya dua yang memenuhi syarat, karena syaratnya itu harus full aktif selama sebulan, dan kemudian dicari dua yang paling banyak postingan, dan hanya dua akun yang full aktif D maka dua-duanya langsung menang, yakni Narvinza dan Zidane Spon. Oke, okay, demikian uh, pengumuman kita pada hari ini. Uh, untuk bulan Januari ini, Doorpress masih akan uh, berlanjut, dan saya harap kawan-kawan memperbanyak Active Day untuk mendapatkan kesempatan memperoleh Doorpress. Ada dua hadiah, yakni bagi yang sudah memenuhi 15, minimal 15, dan bagi yang full selama sebulan dan diambil yang terbanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh